Baiklah, para sahabat. Leslar, manapun kalian berada, untuk mengawali kabar terbaru di pagi hari ini, tentunya kita ke kabar pertama. Para sahabat, ya, di sini ada unggahan spesial banget nih. Kita lihat aja, tentunya di sini ada sebuah postingan foto, cute foto manja, Dede les, dan Rizky Billar "Apa sahabat, ya, aduh, tentunya ini versi terbaru kembali nih yang dimunculkan para sahabat, ya, oleh Aldi foto yang ini keren dan luar biasa banget." Mbak Ratu dan Raja, persahabat yang membuat kita semakin bangga, mudah-mudahan. Tentunya selalu diberikan kelancaran sampai hari baik. Tentunya hari nanti persahabat ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Postingan tersebut juga telah di post kembali oleh akun Instagram Irnawati Angelou 16 yang mana sebuah kalimat caption yang dituliskan. Bismillah, insya Allah selalu diberikan kelancaran sampai hari baiknya tiba, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan komentar persahabatnya dari Faravents ya, ini dari akun Instagram. Twin 85 di situ mengatakan Amin bebilangin kakak atau dede suruh pajang foto ini si feed katanya bagus banget maksa nih memang <guluh> keren banget persahabatnya berdoakan saja yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Kabar terbaru berikutnya persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial banget persahabat ya Bang Bilar tentunya sudah di jalan pulang OTW Jakarta persahabat ya doakan mudah-mudahan. Abang Bilar tentunya selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Tentunya mudah-mudahan juga kita mendapatkan kejutan bahagia, persahabat. Ya di sini kita lihat Abang Bilar tertidur lelap nih. Tentunya ini kecapean banget, persahabat. Ya doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya robbal alamin. Postingan tersebut juga tentu telah diri oleh akun Instagram Leslar Lovatix Yang mana banyak sekali komentar juga nih Dan tanggapan dari para fans ya Ini salah satunya dari akun justmi 97 mengatakan ini mau balik ke Jakarta Atau masih ada urusan yang lain lagi Min Wah kayaknya sudah mau balik ke Jakarta para sahabat ya Yang mah tentunya nanti malam juga Bakal ada acara spesial di Indosiar Ya spesial launching lagu terbaru dari Dede Alessi para sahabat, ya Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baru dan kabar baik dari idola kesayangan kita. Tetap pantengin dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.